Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar Yang sekarang lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi gak ngomongin gitar Karena dari kemarin juga udah ngomongin gitar ya, bikin cover Sekarang gue lagi mau main Legend of Runeterra lagi Kenapa gue mau main lagi? Karena sekarang udah ada tiga champion baru guys Gila, gue udah punya salah satunya ya Satunya uh, champion pertama adalah Irelia Terus habis itu Malpit Satu lagi apa ya? Eh, satu lagi apa? Lupa eh Apa sih satu lagi? Oh ya Zilean, anjir Zilean, Zilean, oke okay ya. Jadi ada Irelia, Malphite dan Zilean dan banyak banget kartu-kartu baru. Ini ada Citria yang tadinya satu mana itu cuman satu persatu ya. Eh dua per dua sekarang jadi Citria the Cloud apa gitu kata. Itu jadi bagus nih ini salah satu kartu yang uh, development karakternya juga bagus. Nah di sini juga ada deck bandel yang sekarang wah ini lagi meta ya guys ya. Azir, Irelia, wah sinkronisasinya itu sangat dynamic, mm, sporadik. Kalau yang Zilean gue masih belum tahu dia skill apa juga belum terlalu baca kalau yang kalau Malphite udah, Malphite juga bagusnya nanti dipasangkannya sama Yasuo ya, Gak cuma di lol PC ataupun Walltrap, di Rona juga Malphite sama Yasuo combo wombonya, tuh. wombo kombonya. Oke kalau gitu langsung aja nah, di sini gue sudah punya yang namanya Irelia, yoi, tapi bukan Irelia Azir di sini gue pakainya dengan Irelia MF, di sini kata juga termasuk apa namanya termasuk meta yang bagus ya Irelia, di sini digabungkan sama MF sinkronnya tuh bagus juga katanya. Di sini ya I'm so sorry Scout, sekarang sudah ada pilihan yang lebih bagus sekarang, jadi Irelia. Kita selingkuh dulu sama Irelia Queennya, santai dulu ya Sekarang kita akan coba play, gameplay Irelia MF Buat yang belum tahu Irelia nanti kartunya kayak gimana, langsung aja nanti gue jelasin pas lagi di pertandingan ya Oke, okay, MF Irelia melawan Zilean Ezreal Oke, okay, kita lihat sekarang apa yang terjadi <laughs> Kartu baru versus kartu baru nih guys ya Gue gak tahu nih akan jadi seperti apa pertandingan kali ini tapi dengan Irelia MF gue yang harusnya sinergia sangat kuat Harusnya sih bisa ya Harusnya sih Nah Furryblade Scout Turn pertama langsung elosif pas ditaruh Sekarang turn 2 jadi gue nyerang Bebas Lanjut next turn Di turn 2 gue mungkin akan nurunin Oke okay, zile ya Predict time boom Apa tuh tadi Tukang ngebom-ngebom nih tukang ngebom-ngebom -nge oh, gua keren. Hai, hey, dia menyerang gua rasa sih nggak nyerang hai! Hai, hai! kedua misfortune-nya biar nanti minus 1 minus 1 damage to all battling enemies. Ya ampun. Ngaselin juga ya. Ngaselin juga, ngaselin juga. Wah, Zilean nah, ayo sini lu Zilean anjing. Gua cepetin kematian lo ini. Eh pasangannya deh. Black dance saat, ter, saat apa namanya termusuh gitu ya. Ya ada mana lagi sih? Mana ya gak apa-apa. Hmm. Boleh lah. Nanti ya, dia gak bisa def juga di next turnnya Ayo Irelia keluarlah. Iya <tiatch> <tell> <tu Creek> <tell> <tell> <tell> <lawsuit> ja, iya iya Boleh lah boleh gak apa-apa Ayo yuk bisa yuk <tell> Nah, ini oke-oke. Okay. Okay. Irelia, gua ya gak bisa deh. Ini aja, Jadi ceritanya berubah. Miss Fortune, gua uh. gendang, guys. <tuk> taruh abis itu turn N hmm. <tuk> Ayo nih, buruan Gue mau recall Irelia banget nih Wah, anjing <tuk> <tuk> uh, Terindar, terindar uh dan ada Flawless Duet juga Gila abis ini bisa kalau gue turunin air, air, air, air keluar lagi Flawless Duet Sakit sakit dah Udah gue menang di turn gue Gue menang ini harusnya nih Di turn gue sendiri Eh di turn musuh Imba anjing. Imba imba imba iya iya ini gue turunin lagi terus dia gak ada lagi oh enggak deh karena quick attack ya eh quick attack lagi Keluar di turn gua nyerang anjing ya gak apa-apa lah hmm gak mamam udah oh, tuh ada misfortune lagi nangis nangis nangis nangis iya iya Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nggak bisa, lo nggak bisa. <tuh> Let dance lagi, udah menang <tuh> karena pasti ada dari Miss fortune Gila, gila, gila! Kirelia Miss Fortune guys, sangat imba. Gua buktikan lagi dengan satu kali game lagi. Kita coba ya anjing. Wah wow, baru diomongin. Kirelia Miss Fortune melawan Yasuo Malpet Per Pusing dong pala gue. bisa pusing pala, bisa pusing bala. gimana nih Wah, ini aja bu udah gak bisa turunin anjing gue harus turunin Miss Fortune dulu sih ayo dia ngeluarin apa yuk Aman, hai, huh. akan blade dance hai, akan stuck blade dance hai, hai, hai, hai, akan hai, ini lagi buat uh, blade dance atau ini buat nanti pertahanan hai, si miss fortune nya diinjar. Recall, recall, new, Recall aja lah, recall. Oke, mm -hmm, mm -hmm. oke, okay, okay. kalau gitu tiga tiga tiga per enam, mana yang gue mau matiin? Sebenernya ini lebih, lebih ngeselin sih, jadi gue harus gini ya Soalnya dia kalau stone stone geren, plus 2 plus 2 aja ngeselin banget itu nanti Di nah. rally ya, let's go Gila, gue bisa turunin Blade Dance dua kali pakai Dato. Ayo, Blade Dance! Hai, hai, hai, hai, serang, hai, hai, dia pasti hai, sih Bro udah habis ini. Boom. Bo -bo -bo -bo -bo -bo -bo. Gila, minus 3. Di stun banyak ya, ya apa apa nggak apa apa. Apa nih stun the strongest enemy tapi apa apa sih, gua kan nggak nyerang di sini. <laughs> Mamam nih. Gua blade dance plus minus tiga. Ayah hmm. oh ayah ayah ayah ya. easy easy. <laughs> berhasil mengalahkan Yasuo Maltit MF Old Erelia, mantap jadi guys, ini adalah deck yang lagi imba sekarang ya. Irelia nih sekarang lagi imba banget. Lu bisa pakai Azir ataupun uh, Miss Fortune jadi terserah lu pada aja. Yang penting lo harus bikinnya dan pakainya tuh ya kayak gitu tadi. Pemakaian Blade dance ya kalau untuk Miss Fortune harus cocok sama pas Miss Fortune nge stuck dia buat berubah. Kalau Azir kayaknya nggak terlalu, tapi yang penting tuh pas lu pakai Blade Dance itu kehitung ngesamen buat Azir berubah. Jadi itu lebih simpel kalau menurut gua. Lebih agak susah sedikit sih Miss Fortune. Oke, oh gitu segitu dulu konten dari gua kali ini. Jangan lupa untuk Komen dan subscribe Langsung kasih tau gue Dek Gue apa lagi yang harus gue kasih lihat ya Gila nanti gue akan beli Yasuo Malpit Gue akan beli Zilean Ezreal Dan gue akan beli Relia <shram> Azir sorry sorry Gue belum punya Azir anjir Oke okay, kalau gitu Gue Wirman cabut dulu Keep rocking headbanging Exclaim forever Jangan lupa beli SK69 official Karena sekarang lagi ada Barang baru Dan juga diskon Gede-gedean Jangan sampai ketinggalan Karena lebaran sebentar lagi Lebaran sebentar lagi Oke okay, sorry Oke guys, cabut dulu, sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye